Kita mulai jam 5 Kita menunggu info dari anggota Epan. Apa kalian paham? Siap! Jangan Gugur, istirahat tempat, gugur. Saya ngasih tugas buat kalian, tugas PR Komandan. Bukan buat Indra. Saya beri tugas buat anggota Epan dan anggota Prian. Siap, Komandan. Saudara Indra dan Paki. Siap, Komandan. Dan kamu Tio bawa ini berdua. Siap. Yang yang gue saja Tidak, ke Pakai kapalan <laughs> dulu. ini para kemana ini, orang para perang juga <SILENCIO> ada apa lo Mina, Raryana ya? ngos-ngosan begitu? <SILENCIO> yaa, baru ngeliat kali, tadi pesawat lewat tadi pesawat apa emang? pesawat Belanda, pesawatnya. <SILENCIO> orang mana? Ini yang kita perangin sekarang, Pesapna. Kan bobok apa, Mina? Sudah panggilno Ponaro. Ponaro, naro sini. Ya, ada apa? Sini, sini kita kita ketembak Mbak. Ketembak, ya? ya. ketembak apa lu? Ketembak cinta kali. Ketembak cinta, kagak pantas. Nang betang lakinya di rumah aya. Iya, dirangi. Naro duduk, jangan berdiri khaya ya, Oh iya udah, mau duduk Nih ko Naro, sekarang kan lagi musuh perang No, kapal no, nggak pelosok Bom gede-gede Ini eh, besinya apa, Ternyata gede-gede tuh bom kali ya Ini dikirui mahal juga tuh lagi lockdown begini ya Emang ada besinya? Atau ada Mina besinya, setiap-setiap bom gak ada besinya bom kita pinyutin, yuk. <SILENCIO> Di santai yuk jalannya noh noh banyak muncul noh I, iya, Bang. Tahu,